Thailand. Ada acara apa di sana? Lomba cheers Lomba cheers Halo adik-adik, selamat datang di channel Newbie Cheer and Dance. Dan yang belum tahu ini channel apa? Ini adalah channel bagi cheerleader dan dancer pemula pada umumnya dan juga bagi adik-adik yang berusia 5 sampai 11 tahun. Tapi kalau boleh tahu, apakah adik-adik sudah pada baca atau dengar cerita tentang sejarah cheerleading? Angkat tangan yang belum tahu. Begini sejarahnya. Coba duduk yang rapi dan simak videonya, jangan di-skip ya, agar tidak terjadi salah kaprah lagi terhadap kegiatan cheerleading ini. Oh iya, di bagian akhir nanti kita akan menonton video lawas penampilan Raja Wali Cheerleader Tim Cheer dari SD Angkasa, 10 Halim Perdana Kusuma. Yeah! Tahukah kalian kapan pertama kali cheerleader muncul? Cheerleader pertama kali muncul pada tahun 1880-an. Wow, sudah hampir 150 tahun yang lalu. Lantas siapa yang mempeloporinya? Ada seorang mahasiswa yang bernama Thomas Pebler dari Universitas Princeton yang mengkoordinir enam mahasiswa lainnya untuk bersorak-sorai di tepi lapangan dengan teriakan, "Rai, Rai, Rai Tiger, Tiger." Tiger, Sis, Sis, Sis, Boom, Boom, Boom, Princeton. Kemudian pada tahun 1898, mahasiswa Universitas Minnesota yang bernama Johnny Campbell mempopulerkan cheerleading dengan koreografi yang terorganisir. Di mana ada unsur tari, atraksi dan ketangkasan lainnya. John Campbell menyadari bahwa tim sepak bolanya, rugby, butuh semangat. Lantas John mengumpulkan teman-teman pria untuk lakukan sorak-sorai yang akan mengangkat mental bertanding dari tim sepak bola kampusnya. Perlu diketahui, awalnya cheerleader itu adalah aktivitas eksklusif pria. Sekali lagi, ah, eksklusif pria. Baru 20 tahun kemudian wanita aktif dalam kegiatan cheerleading Jadi jangan kalian anggap aneh lagi ya, jika ada anak laki-laki yang ikut aktivitas cheerleading. Untuk sejarah cheerleader di Indonesia, informasi yang didapat dari teman-teman yang menamakan kelompoknya, Peci, singkatan dari Pecinta cheerleading Indonesia, bahwa cheerleader di Indonesia sudah ada sejak tahun 1970-an dengan nama standen namun kurang populer. Pada tahun 1989, color guard dari marching band SMA Tarakanita mengusung konsep serta unsur-unsur cheerleader di dalam koreo color guard -nya. Dari sinilah ekstrakurikuler cheerleader marak bermunculan dan menjadikan kegiatan yang sangat populer bagi remaja putri. Hampir 85% SMA dan SMP di Jakarta memiliki tim cheerleader. Kegiatan ini semakin marak karena banyak penyelenggara membuat lomba cheerleader. Hampir setiap pekan ada lomba. Tahun 1998 terjadi krisis ekonomi di Indonesia yang berdampak pada bubarnya tim-tim cheerleader di Indonesia. Lima tahun kemudian aktivitas ini muncul kembali. Ditambah dengan kehadiran sebuah komunitas yang bernama ICC. Indonesian Cheerleading Community, komunitas yang dapat merekrut pria-pria untuk terlibat aktif di dalam tim cheerleader. Dan menjadikan komunitas pertama, yang dapat membawa tim cheerleader turun lomba di luar negeri, di ajang Japan Open dan rutin tiap tahunnya. Juga ke negara Eropa serta Asia lainnya. Kini, tim-tim cheerleader dari usia 5-12 tahun pun sudah giat berlatih. Dibutuhkan pelatih-pelatih yang cakap untuk membina mereka agar kelak dapat menjadi pemain yang lebih hebat di usia belia. Bagaimana kakak-kakak pelatih handal sudah siap dong untuk melatih para cheerleader yang unik-unik, seperti janji di awal, di mana kita akan menyaksikan penampilan Raja Wali Cheer. Bagi yang sudah kenal silahkan bernostalgia. Oke, langsung saja kita panggil. Aja wali, aja wali, aja wali. Aja wali. Wali. Wali. Wali. Wali. wali cheerleader. Wali cheer. Terima kasih sudah hadir di sini, sukses untuk nanti di, thai uh, di Thailand ya, tahun 2014. Wow, keren banget mereka. Oke, apakah adik-adik ingin berada di pinggir lapangan? Memimpin teriakan? Kamu bisa ikuti terus video ini untuk mengetahui bagaimana kamu bisa menjadi cheerleader Jangan lupa subscribe, jika video ini bermanfaat bagi kalian.